Kau tu anugerah terindah yang Tuhan kasih untuk saya Saya janji jaga kau sampai mati Dan hanya kau karunia Tuhan paling berharga Kau pelabuhan terakhir yang sesingga Tempat ternyaman untuk setingga Terima kasih kau sudah di partner dalam satu hidup Berjanji bersumpah akan sehidup semati, Terberkati ko yang datang atas nama Bapa Putra dan Roh Kudus yang setia, temani sepuh hidup dan tulus. Terima kasih cinta untuk segalanya, jadilah mama untuk anak-anak kita. Terma mungkin sama, pergi janji sesuai, ingkari hingga pernikahan suci masih kau dan masih godi sepuh, meskipun banyak wanita. Seorang di mata paling sempurna Jangan pikir lain-lain bisikan setan Yang kasih hancur kita puh hubungan Mungkin mereka iri yang kau perjuangan Jaga hati sampai ikrar di depan altar Tuhan Soal belis dan maskabin Bapak mama bilang itu urusan belakang Intinya kau hidup bahagia Terbuat orang kau susah terindah yang Tuhan kasih untuk saya Saja janji jaga kau sampai mati Jadi partner dalam sapu hidup Dalam nama Tuhan Saya selalu bersumpah Hanya kau satu selamanya Kau sosok bagai malikat Yang datang penuhi kasih Kau ubah satu dunia yang kelam Jadi berarti Saya rasa bahagia hani untuk pergi jika suatu saat nanti kita putuh hubungan ada orang ketiga yang kasih ranggang ingat kekuatan cinta kita Saya janji jaga kau sampai mati Dan hanya kau Karunia Tuhan paling berharga Kau pelabuhan terakhir yang sesinggal Tempat ternyaman untuk setinggal Terima kasih kau sudah jadi partner dalam sob Anugerah terindah yang Tuhan kasih untuk saya Saya janji jago kau sampai mati